Masih Masih panjang ini pajak pasti. udah diperpanjang oh, udah ya. ya? Udah diperpanjang dong? Oh. Nanti terima pajak panjang? Terima pajak iya. panjang? Pokoknya Benar. mantep banget dari di Mio Mobilimo nah. Emang sesuai dengan komitmennya, nggak ada yang pajak pendek ya? Nggak ada, nggak enak yang mepet-mepet Enaknya yang longgar longar panjang-panjang Eh -panjang. <laughs> gimana, gimana? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Di, di Auto, Auto. Oke okay, teman-teman Balik lagi saya keliling showroom Kebetulan langsung main di showroomnya Mia Mobilindo Betul. Ya. ya mobilindo. Nah kita update stok lagi di Mia Mobilindo nih ya teman-teman Kebetulan seperti biasa, saya ditemanin marketingnya langsung dan pengelolanya yaitu Mbak Tira. Ya, Apa Tira. kabar Mbak Tira? Baik dong. Sehat selalu. Sehat selalu. Baik, ya. Pokoknya semangat jualan semangat. ya Mbak ya. Semangat. Pokoknya kita bagi-bagiin informasi stoknya Mbak Tira nih, ya kan hmm. di Mia Mobilindo dan juga promo DP ringan nih Mbak. Betul. Bener ya? Ada, ada promo DP ringan masih ada. Pasti ada. ada. Pokoknya semangat jualan dan okay. juga. Terima kasih banyak kepada teman-teman Derosa Auto yang tetap stay nonton channel kita ya Mbak ya. Iya. Betul sekali. Ya. Pokoknya jangan di skip. Barangkali nanti ada mobil yang teman-teman cari nih dengan promo yang akan diberikan ya Mbak ya. Betul. Betul, Betul. sekali. Oke okay, kalau gitu. Ya Mbak Tira, sebelumnya boleh diinformasikan lagi alamat dari Mia Mobilindo dan nomor telepon yang Mbak Tira Mbak. Silakan okay. Mbak. Oke, kawan-kawan derasa auto ketemu lagi sama saya Tira di Mia Mobilindo iya. yang tepatnya ada di Jalan Raya Bojongsari nomor 30 Patokannya McDonald ya, McDonald dan ya. Bojong Sari. Kalau ya. mau uh, tahu info promo di Mia Mobilindo boleh langsung call atau WA saya di 087832045446. Iya. Okay. Oke, teman-teman ya. ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, nanti cari aja di Google Map dengan ya, keywordnya Langsung ketemu, Mia Mobilindo, Mia Mobilindo. Ya? Betul, langsung sekali. ketemu Langsung sekali, Oke. dan nanti juga kita akan cantumin alamat dan nomor teleponnya Mbak Tira di kolom deskripsi ya Mbak ya Betul, Betul. langsung kontak aku aja Langsung kontak Mbak Tira ya. ya Oke Mbak Tira, kita ya? gak perlu lama-lama lagi, Oke. kita bagiin informasi stok sama ya. Promo DP-nya nih Mbak. Betul. Ya. betul, betul, betul Langsung ya. yang pertama ada. Langsung yang pertama ini ada Alfaza Gemetic 2017. Iya. Iya. Uh, ini kilometer masih sembilan puluh ribuan. 90 ribuan. DP-nya cuma 12 jutaan aja. 12 Dan jutaan, nih, jutaan ya. Dua jutaan aja. Kalau mau angsuran 4,3 itu kena lima tahun kena 5 tahun ya tiga ya. Iya, ada yang bisa lebih panjang lagi tenornya? Ah, uh, enggak bisa. Enggak bisa ya. Bisa bukan <laughs> maksimal, <laughs> Kita bukan iya. properti. Ya, maksimal. Iya, maksimal 5 tahun bisa ya. Tapi 6 tahun ada. ada ya? Nanti uh, langsung kontak aku aja. Boleh. Tapi kebanyakan sih kalau saya kan mainnya ya dua apa sih? Tenor 1 sampai 5 ya Betul, 1 sampai 5 ya, Cuma kalau teman -teman. memang ada teman-teman dari Rosauto ya. Mau supaya cicilannya ya. agak lebih rendah Mau di 6 tahun bisa ya Mbak? Boleh, nah, pokoknya kontak aku aja Kontek Tira ya, ya. Oke, okay. Mbak ngomong-ngomong Ini pajaknya atas nama pribadi ya, atau kontek Mbak? Pribadi, pribadi ya Pribadi Pribadi pajaknya ya. bulan 5 udah panjang Betul, ya Mbak ya? panjang, pajak nah, panjang Nah, ini kebetulan KTP-nya ini Jakarta dengan Nopol Ganjil teman-teman ya Betul, nomor Ganjil Siap Nah, kalau misalnya... Harganya sendiri di bandrol berapa, Mbak, selain Ini kredit? Ini kena di seratus lima juta ya? Seratus lima ya, di bandrol ya. 150 ya. Siap dengan DP dua belas juta, betul. angsuran empat tiga tahun. tahun. DP-nya sih murah banget nih teman-teman ya. ya. Warnanya juga warna putih. Pokoknya udah siap pakai ya, Mbak? Boleh, pokoknya langsung datang aja, langsung test drive aja ke sini. Langsung test drive ya, aja. Ya, cobain semuanya. Pokoknya di memobilina masih sama ya. Kita ya. Uh, boleh datang langsung ke sini, kita test ya. drive, cobain misalnya ada PR PR dikit lah. Namanya ya. mobil second kan gak mungkin ya. Luarnya seperti mobil baru. Ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, kita ya. note, nanti kita rapin semuanya. Siap. Iya. pokoknya sesuai Tari. dengan request. Benar. Kita akan jual kondisi 85%. 80%, ya. pokoknya. Dicek aja langsung test Betul. drive. Langsung ya, Oke, okay, siap Thank you Mbak dan untuk avansanya Kita lanjut yeah. lagi Nah ini mobil langka, banyak dicari orang Battle. Dan mobilnya enak nih Nah, ada ah, Nissan kita ya. Ada stok baru ya. Di ya. sini ada Nissan Grand Livina HWS Vina. ya. HWS yang HWS terini tahun 2013. 2013. Ini kilometernya 130 ribuan. 130 nah, ribu. nah, Kalau mau kredit ini kena DP di 27 juta. 27 juta, juta ya. 27 juta. Angsurannya 3,3. Betul. Betul. Transmisi metik ya mbak ini. Metik. Ini metik. Ya? Siap ya. ya. Ini metik. DP-nya 27 juta. Angsurannya kena di 3,3. 3,3 dengan Betul. tenor 4 tahun. 4 tahun ya. ya Mantap. Banget nih, Nissan Livina ya. HWS Matic HWS, tahun ya. 2013 ya. warna abu-abu ya Pajak Tanggerang Kota Panjang Tanggerang Kota ya. bulan 1, udah panjang ya mbak ya Betul Betul sekali, tapi kaki-kaki semua Matic aman ya mbak Kaki-kaki oke, karena nanti makanya uh, kalau misalnya di test darah enaknya gitu ya. ya Bisa cobain kaki-kaki apa Bisa kurang cobain. nyaman, apa dimana yang kurang nyaman Betul. Nanti kita rapiki. Iya, gitu. interior juga rapi, ya. bagus semuanya Pokoknya ya Pokoknya di Mia Mobilindo itu kita free ganti oli, free tune up dan siap. waranti engine and transmisi satu tahun ya siap mantep banget nih kimia Mobil Indo ya. Oke Mbak, kita lanjut lagi nih Mbak ya. Ke selanjutnya ada Suzuki Swift ya Mbak. Ya, aku ya. punya Suzuki Swift ya. ya. Tipe yang ST tahun 2008. 2008. Nah, dengan harga 89 juta aja. Iya. dan kilometer 140.000-an. 140 2008 ribu ya? ya. 2008 Kalau ya. Kalau misalnya ya? mau kredit DP-nya kena di 27 juta, ah. ansurannya kena 2,1 aja. 2,1. 2,1. Iya, boleh diinfoin Mbak ini transmisinya matik atau manual? Transmisi manual. Manual ya, manual. Teman -teman, ya. Betul. Ah, transmisi nah, manual, manual kilometernya tadi 140 empat ribu ya iya. untuk tahun 2008 Masih worth it teman masih teman. worth it lah kebetulan ini warna favorit teman-teman ini warna orang bilang ini bergendi ya iya betul bergendi atau warna, warna ungu iya kebangsaan Swiss ya, iya, kebangsaan Swiss. Gini, ya. <laughs> <laughs> jadi ini do apa warna kebangsaannya Swiss iya. ya bergendi atau warna ungu gitu betul. kan nah, ini keren banget Nah, pajaknya juga bulan 3 masih panjang masih ya, Mbak panjang. ya? Masih panjang, lagi sekali lagi hmm. mobil Indo itu nggak jual pajak mati pokoknya. Nggak jual pajak mati Tapi kalau pajak-pajak mepet, kita bisa bicarakan betul. panjangin dulu Panjangin Jangan dulu. yang mepet-mepet nggak enak ya, Mas Betul, betul, -betul. sekali Nah, ini juga KTP-nya Jakarta Timur ya, Mbak betul, ya? Betul, ah, ah. betul Atas nama pribadi pribadi ya? Pribadi Siap ya. Ya. Pokoknya Swift ini layak untuk dibeli dengan harganya tadi dibanderol di delapan puluh sembilan juta aja, nah, ya. boleh nego ya, datang aja langsung. Datang aja langsung. Ya, dan teman -teman. garansi satu tahun tentunya Betul. untuk transmisi dan engine. Betul sekali, keren deh pokoknya ya okay. kan. Oke, okay, kita lanjut lagi di Honda Jazz si putih di si puti nih ya ada ya. Honda Jazz RS ya, ya. RS 2011 kemakan 2012. Iya. Ya kilometer di 90.000-an ya. harga 150 jutaan aja. Harga 150 ya. jutaan ya. Boleh nego pokoknya datang langsung ke sini datang deh. Langsung, nego ya. sampai jadi pokoknya Betul. sama kira. Bener, Kalau mau kredit bisa DP-nya di 25 juta aja. Ya. Angsuran kena di 3,5. 3,5. Angsurannya terjangkau banget nih teman-teman ya kan. Ya. Ini transmisi matik ya. Iya, matik. teman-teman ya. Nah, jadi untuk di Mia ini tersedia JSRS memang favorit warnanya juga warna putih, Bener, udah warna cakep kebangsaan deh, lagi ya. Banget deh Jess RS, deh. <laughs> ini siap ya, untuk karyawan bisa, PNS bisa, bisa. pokoknya semua datanya dibantu bisa. ya mbak ya pokoknya data dibantu satu-satu Pajaknya ini kebetulan bulan 8 ya mbak ya Ya, ini nah. Kanggerang, Kabupaten, Kanggerang Kabupaten ya Kanggerang Kabupaten, ya Betul, Kanggerang Kabupaten Ya, yang pasti sih ini pajaknya agak mepet teman-teman nanti untuk negosiasi oh, pajak Ini pajak udah ya? diperpanjang oh, ya Udah ya? diperpanjang dong, oh. nanti terima pajak panjang Terima pajak ya. panjang, pokoknya Benar Mantep banget dah di Mio Bindo Emang sesuai dengan komitmennya, nggak ada yang pajak pendek ya? Nggak ada, nggak enak yang mepet-mepet Enaknya yang longgar longar panjang-panjang Eh gimana, gimana? Siap-siap, lanjut lagi mbak Iya, lanjut lagi ya Ini kita ada Ayla ya? Ayla, aku punya Ayla M Aila M 2018 Transmisi Manual Transmisi Manual, kilometernya? Transmisi Manual, kilometernya kalau Ayla ini di 70 ribuan 70 ribuan ya? 70 ribuan kalau mau DP DP-nya ceper aja kena di 12 juta aja. Kena 12 juta aja. 12 juta aja angsuran kena di 2,8. Angsuran 2,8 teman-teman ya. Mana? Mau cari mobil yang DP-nya ringan, angsuran ringan, nah ini Ayla cocok nih. Iya, betul. Beratul Ayla sekali. M. Sekali Ayla M ya. Pokoknya Sejirin. semuanya udah dicek sama Mia Mobilindo, siap pakai ya, Mbak. Siap pakai pokoknya Siap pakai ya? ya Mantap pokoknya Oke Nah ini kebetulan pajaknya juga Udah diperpanjang kayaknya bulan 7 udah, ya mbak? Udah diperpanjang. Pokoknya panjang semua di Mia Mobilindo pajak iya, Pokoknya aman lah Gak usah mikirin pajak di, ma di Mia Mobilindo <laughs> <laughs> Siap Kita lanjut lagi mbak Oke okay. Nah ini kebetulan Mia Mobilindo ada Untuk Ini ya mbak ya Bengkel Oh ini uh ini ada ya, kita ya. Uh, namanya polish detailing police Kita punya detailnya. ruangan khusus untuk polish detailing betul. Kalau di Mia Mobilindo free polish ya. detailing ya, ya Kalau dari sekali. luar pun bisa ya Kalau misalnya mau polish detailing di tempat kita bisa betul. Mengenai harga bisa jatih ke saya nah. juga Ini contohnya seperti ini Mobil ya. masuk ke Mia Mobilindo, kita inspeksi semuanya betul. Untuk mesin, bodi, kita polish semuanya biar glowing Betul sekali ya. Ini aku punya ini ya, Grand Livina SV ya. SV 2011, 2011. Ya, SV 2011 Transmisinya? Transmisinya Matic Matic ya, ya Matic. Siap uh, Ini kena DPD 20 juta Aa. Angsuran 2580 Wow, angsurannya betul. terjangkau ya Mbak ya? Terjangkau banget Betul sekali Iya, betul Aa, jadi Kilometer 60 ribu Kilometer 60 ribu ya? ya. Uh, Pajak juga Kita lihat Panjang ya satu Ini Tangerang Tangerang Kota Tangerang Kota Benar Ya mantap banget Jadi cuma di Mia Mobilindo ini jadi teman-teman nggak -teman, usah khawatir beli di sini karena pak di sini memang showroom yang punya detailing, detailing Betul. sendiri ya mbak ya. Betul. Uh -huh. Jadi nggak usah khawatir kalau ya. Kepalingnya masalah bodi ya. body, -body mah mulus, mulus deh pokoknya. Iya. Kalau mobil second sih maksudnya kalau menurut aku ya body iya. sih bisa dirapin ya. Betul yang sekali. penting mesin sama transmisi. Nah Betul. kelebihan kita pun. Kita garansi satu tahun betul, untuk mesin sama transisi. Betul sekali. Oh iya Mbak, boleh di juga Hah? Kalau misalnya ada customer dari luar nih ha? Pengen detailing di sini ha? Ya, itu harganya berapa ya Mbak? Kalau harga itu estimasi ya Kalau mobil MDG sekitaran iya. 2 juta sampai 3 juta Sampai 3 juta, ha, juta ya? Tergantung ya? jenis mobilnya juga tergantung sih Tergantung ya? Iya, pokoknya ah. kontak aku aja Mobilnya boleh. apa gitu Siap. kan Nanti aku kasih tau promonya juga Boleh, betul. mantap Pokoknya itu detailing uh, hmm. semua ya mbak, interior-interior ya? Interior-interior ya juga Betul. ya, termasuk ya Termasuk Kalau ada yang mau coating bisa mbak? Coating bisa Bisa juga ya? Siap, bisa nah, Coating bisa juga? Bisa nah, juga Harganya kira-kira berapa ya mbak? Kalau harga makanya ini kan, uh, maksudnya itu kita belum belum opening, sama itu belum belum berjalan ya, ha. belum running ya iya. Makanya nanti kalau untuk harga bisa case by case sama aku aja Boleh, ha. siap Jadi ya. nanti ada case by case sama ha. Mbak Tira di Miyamobili ini. Pasti dikasih harga cakep kok. Harga cakep ya? ya? Betul sekali. Pokoknya di sini lengkap. Coating, detailing, showroom lengkap. Gak usah betul, khawatir beli di Miyamobili dulu ya Mbak. Boleh, siap. Oke, kita lanjut lagi ke okay. stok selanjutnya ya. Oke Mbak. Kita lanjut lagi di stok selanjutnya ini ya. ada Avanza Velos ya. Ini Mbak? aku punya Avanza Velos. Ya. 2015 ya transmisinya Matic matic ah, kilometernya Siap. itu 190.000. 190.000 ah, ya. pajak Jakarta Utara ya. Pajak Utara. Jakarta Utara ya. Panjang ya. ya Mbak ya. Panjang. Betul. Nama pribadi atau perusahaan? Nama pribadi. Nama pribadi teman-teman. Ah, kalau DP-nya kena di 18 juta. 18 juta. kena di 4,3. 4,3 teman-teman. DP-nya masih terjangkau, masih angsuran terjangkau, terjangkau, terjangkau untuk Velos ya betul Benar. nah harganya sendiri di Bandro berapa mbak kalau harganya kena di 150 150 ya betul. siap jadi masih worth it untuk Velos tahun 2015. 2015 ya nah kebetulan 2015nya ini masih model yang sebelumnya ya sebelumnya. bukan old model ini blue, ya nah jadi belum model ya. yang barong ya teman-teman ya, teman -teman, ya? Ah. aku punya Alpansa 2018 barong nah ya. kita lihat ya teman-teman lanjut ke next berikutnya stoknya ada Agia Agia TRD 2013, ah. transmisinya metik ya, transmisi ya. metik. Ini kilometernya sembilan puluh ribuan. 90 ribu nah ya, ini teman -teman. platnya B Depok ya? Plat B Depok. B Depok. Ya, dengan pajak bulan sepuluh. Ya Mbak ya. Betul. Uh, untuk kilometernya berapa Mbak? Kilometernya ini sembilan puluh ribuan. Sembilan ribu puluh ya. DP-nya tiga belas jutaan aja. DP tiga belas juta. Angsuran dua tujuh. Angsuran dua ya, tujuh. Nah betul. jadi kalau mau angsuran yang di bawah tiga juta ada Agia, arti Ardi nih teman-teman. Ya bisa. pokoknya diatur. DP-nya mau nego langsung diatur sama langsung Mbak Tira Langsung aja aku. Ya, langsung datang aja. test drive ya, ya Mbak. Siap. Siap. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke stok selanjutnya. Ini ada Ayla ya, Mbak? Betul. betul. Ayla X manual 2016. Ayla X manual 2016. Ya, Transmisinya, Mbak? Transmisinya manual ya. Manual, teman-teman. Ya, manual. Kilometernya? Kilometernya ini 90.000-an. 90.000, ya. teman-teman. Ini Tajuk, pajaknya Jakarta Selatan, ya? Jakarta Selatan bulan 1. Masih panjang ya, Mbak ya? Betul. Ya, nah untuk Ini harganya kena di tiga juta. Angsurannya dua Angsurannya 26.50 ya. enam 26 lima ya. Jadi kalau mau cari yang angsurannya di bawah 3 juta ada. Ada si Mungil. -mungil Agiya, si Mungil, juga. dan, dan si ada mungil air irit, ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya harganya dibanderol berapa Mbak? Kalau harga kena di 90 juta. Ya. Teman -teman. Ya, 90 juta, teman-teman ya, masih terjangkau juga. Terjangkau. Ya, kan? Pokoknya, buat operasional juga enak. Betul, ya Dan ini warna yang suka orang cari, tapi susah warna grey, abu, ya abu Abu-abu, abu-abu. Oh iya, oke, kita lanjut lagi okay. ke stok selanjutnya. Ini ada yang Avanza, marah. ya. Nah, ini uh, Avanza yang Barong ya, 2018, barong, 2018, transmisinya manual. Transmisi manual, Iya, teman -teman. betul, transmisi manual, kilometer di 90.000-an. 90.000 ya. Pajak Jakarta Utara. Pajak Jakarta Utara iya. bulan 2 masih panjang, teman-teman. Harganya di dibandrol berapa, Mbak? Harganya di 150 aja. 150. Ah, Kreditnya silakan, Mbak. Kreditnya kena DP-nya aja 12 jutaan aja, uh. angsurannya kena di 4,84 per tahun. Nah, DP-nya cukup bayar 12 ya, juta aja, Mbak. Avanza ya kan, mobil Betul, keluarga, DP-nya Ceper, ayo DP, kapan, Ceper, lagi, ya kan? kapan lagi Proses dibantu sampai terus Siap ya, pokoknya Kalau ada teman-teman yang memang tertarik dengan Avanza ini ha? Belum sempat ke Mia Mobilindo ya. Ya kan? Langsung aja chat dengan Mbak Tira Mbak saya mau nih Avanza ini ha? Bener nggak Mbak? Betul Data-data kirimin aja ya Data kirimin, pokoknya kalau misalnya oke kirim bukin piagio buat kit unit ya betul. Uh, selama proses biar kita nggak jual kemana-mana biar betul. kita nggak kasih kemana-mana jadi uh, buat kit unit kita cukup satu juta rupiah yeah. uh, nanti kita proses cukup kirim KTP NPWP sama kartu keluarga betul kita sekali. cek by checking kalau seandainya tidak hmm. di approve juga itu uang booking kembali 100% kembali tanpa 100%. ada potongan betul sekali kalau memang sudah di approve tinggal cek unitnya ya, ya tinggal kan? cek unit bayar dp di sini benar bawa pulang mobilnya betul sekali jadi Betul. Sangat simpel transaksi ya. di Mia Mobilindo ya Betul Betul sekali nggak perlu datang di rumah aja Ya buy online aja pokoknya, pokoknya. Nah, Siap. Paling datang cek unit lah ya unit aja. Uh, Cocok apa enggak gitu Betul kan. sekali Cuma Oke proses kita bantu buy online Betul ya. Oke Mbak Tira Ini ada lagi stok yang langka ya Iya betul. Ada Avanza ya Iya uh, baru masuk nih ya mobil baru ya Baru masuk ya Avanza GAT 2010 ya Avanza GAT 2010 uh, Transmisi Matic transmisi Matic, betul. kilometernya Mbak kilometernya itu 150.000-an. Kilometer 150.000 ya. Heeh, uh, DP-nya kena di 22 gitan, angsurannya kena di 3,3 kalau mau 3 tahun. Kalau mau 3, kalau 3 4 tahun, tahun ya? pun bisa 2,9. Nah, 2,9 ya. 9, ya. Benar. Jadi angsuran di bawah 3 juta di Mia Mobil Mobilindo ada mobil Agya, Ayla dan Avanza. Avanza 2010. Ya. Betul. Jadi memang di sini sudah tersedia ya. Jadi Banyak. Mau mobil yang angsurannya ringan di sini ada ya, ya Mbak ya? Iya nah, betul Tinggal datang aja, test drive aja ya Proses langsung ya? Iya siap Betul sekali ya Oke okay. Transmisi udah dicek semua ya Mbak Aman ya? Uh, semua udah dicek sih pokoknya uh, ini sih baru hmm. datang banget ya hari ini ya, ya. Ha. Uh, Baru uh, mau diinfeksi. Pokoknya lolos infeksi lolos infeksi pokoknya teman-teman hmm. ya pokoknya iya. dijamin aman di Miogodoro. dijamin aman pokoknya nanti kita ini pun garansi satu tahun juga betul ha. garansi satu tahun ya Betul. dan note ya untuk hmm. mobil yang bergaransi itu hmm. minimal tahunnya itu 2005 2005 nah, ya jadi gini ha. enggak semua mobil itu kita garansi betul. untuk note jadi takutnya salah ya untuk iya. teman-teman deros auto nih ya kan iya. untuk uh, transmisi sama engine itu kita Garansi itu hmm. minimal tahunnya di 2005 2005 Betul sekali ah, Tapi dari tadi di sini kita lihat Mobil-mobilnya nggak ada yang oh bawah tahun 2005, 2005 Pokoknya ya. ya. <laughs> semua. aman semua. Nah, bergaransi, semua. Dia bergaransi semua Aman iya. ya Nah ini paling tinggal ada satu lagi Mobil untuk usaha nih teman-teman Nah ini ada Suzuki Carry box. Ya, ini Futura ya, box Futura, Futura. manual 2008. Manual 2008, 2008 teman -teman. benar. Ini DP-nya kena 20 juta. Angsurannya kena 1,7 an aja bang Dani. Angsuran 1,7. Ya, 1,7 aja. Iya, ini udah termasuk box aluminiumnya juga ya Mbak. Iya, semuanya. Ah, 3 tahun aja betul, ya tenornya. Iya, iya. Pajak kirnya hidup ya Mbak? Hidup dong. Hidup semuanya Teman-teman pokoknya. Iya. Udah siap jalan ya. Siap jalan untuk siap pakai. Buat Uh, teman-teman yang punya usaha untuk buat antar-antar barang Ini cocok nih ya Iya betul ya. Betul sekali ya Oke teman-teman pokoknya nggak perlu lama-lama Setelah satu hari penayangan Langsung aja cek stok apa aja yang ada di Mia Mobilindo ya. Langsung pesen dan telepon Mbak Tira Iya pokoknya sekali. untuk uh, teman-teman dari Auto, Kalau butuh more info ya, ya Pokoknya untuk promo, untuk nego betul. silakan hubungi Tira langsung Oke teman-teman, tadi kita udah berbagi informasi Betul. seputar stok dari minyak mobil Indo ya Dan ya. juga DPDP-nya juga tadi cukup terjangkau ya Mbak? Iya cukup terjangkau, dan ada juga, mobil NTV, iya. mobil fisika, Betul. yang DPDP Super ada Iya, dan juga tadi angsurannya juga ada juga yang di bawah 3 juta teman -teman. Betul Iya ya. Betul sekali ya Oke, Mbak sebelum kita tutup ya, Hah? keuntungannya kalau misalnya beli di Minyak mobil Indo selain Garansi transmisi Ada apa lagi mbak? Tadi cash bertahap? Uh, iya nah. pokoknya kelebihannya di Mia Mobilindo ya satu per, uh, satu itu hmm. garansi mesin sama transmisi betul, satu tahun yang betul. pertama, yang kedua kita bisa cash bertahap. Iya, iya bisa cash bertahap. Betul, kalau kali. yang tadi aku bilang ya, iya. misalnya bajet-bajet kurang, datang aja ke sini. Hmm. Kalau males kredit ya kan iya. takut uh, kena bunga atau bagaimana, datang aja ke sini nanti kita nego untuk jangka waktunya. nah betul. itu dia. Jadi semua solusi Mia Mobilindo bisa kasih ya. Benar. Benar. Dan Banda juga ini. di sini. ...showroom yang lengkap dengan auto detailing ya Mbak ya? Betul, free auto, Betul, pokoknya kalau mobil mobil di sini juga free tune up, ganti oli, iya. free polis detailing juga Polis detailing ya. ya Siap, pokoknya mantap M -m -m. banget, udah lengkap M -m. informasi yang kita sampaikan ya Mbak Tira ya, ya. ya. Terima kasih banyak Sama-sama ya kan? Semoga teman-teman dari Derosa Auto rezekinya banyak, banyak rezeki Amin. Uangnya terkumpul Amin. untuk Amin. DP Mobil ya Benar, buat beli, -beli Betul mobil Kalau perlu belinya cash di Mia Mobil itu Amin, semoga Amin. ya Ya Nah untuk teman-teman yang ada di luar kota juga Yang lagi cari mobil Langsung tonton aja channel kita ya mbak ya Ya betul nah, barangkali nanti ada teman-teman Mobil teman-teman yang ya, sedang ya. dicari ya. ya Siap kalau Siap. gitu Oke okay. terima kasih banyak ya Semoga sukses Amin. Mbak Tira juga ya. jualannya Semoga banyak Amin bunda juga sdr auto makin Amin. Sukses. Semoga juga nanti ada yang telepon kembalian nih habis ini nih. Amin. Langsung kontak aku aja ya. <laughs> Oke, makasih banyak. Kalau yep. gitu wabillahi taufik hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Dr. Auto. auto.